Bye. <laughs> Oke kembali lagi di Derosa Auto Sebelumnya terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton dan mendengarkan Video-video Derosa Auto Nah teman-teman kali ini kita lagi merantau Ke kota Depok Kita ingin memberikan informasi seputar otomotif Yang mungkin harganya bisa Merekomendasi buat teman-teman Tapi sebelumnya yang belum subscribe Bantu saya subscribe Agar video ini bisa berkembang Bisa memberikan informasi Dan saya semangat Memberikan konten-konten yang tentunya bisa bermanfaat Dan juga buat teman-teman yang showroomnya atau mobilnya mau dibantu dipasarkan Direview agar saya bisa berkual dan bisa memberikan referensi Bisa menghubungi nomor telepon saya di kolom deskripsi atau di bawah ini Nah Kebetulan kita lagi ada di Firhan Auto ya. Iya, asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, dari mana abang? nih? Dari mana? Dari Doros Auto. Oh, mantap. Okay. Siap, siap, siap. Nah, nah. Abang Pir, Abang Wilman ya? Iya, saya Wilman. Apa nah, kenalkan oh. dulu nah. sebelumnya dengan Abang Wilman di siap. showroom Firhan Otomotif. Betul. Silakan. Betul. Ya, Assalamualaikum teman-teman. Saya Wah, Wilman insalam. Baharudin. Saya sebagai karyawan lah di sini ya. Oke. Sebagai penolot ya sih ya. Iya. <laughs> Oke. Kita jual beli mobil bekas cash only teman-teman. Ah, oh, nggak ada kreditnya? Nggak ada kak? Iya. Oh, Hari abad ya. Iya, ya, insya, ah. insya Allah. Insya Allah. Ah. Dan juga mobilnya bagus-bagus walaupun. Laka-laka ada... pajak hidup pak. Pajak hidup semua ah. ya di sini. Oh. Di bawah 100 juta lah kita. Di bawah 100 jutaan ya. Betul Oke bismillahirrahmanirrahim kita hmm. mulai ya siap ini Toyota Vios ya betul nah, ini Vios G tahun iya. 2007 tahun 2007 manual, manual manual Vios ah. G bukan mantan ya betul asli oh. pajaknya hidup bang oh, pajak hidup ah. pajaknya di bulan Februari ya berplat ganjil tahun depan Oh tahun lo depan oh. iya panjang sampai 2024 Oh iya ya teman-teman ah. pajaknya berplat ganjil ya Februari 2024 betul. untuk alamatesan daerah Jakarta Pusat. Iya. Betul. Kilometernya berapa nih? Kilometer ini 190000 ribuan. 190-an nah. ya. Ini mobil ya. belum kita salon jadi oh. kita terima rapi lah, terima kinclong. Oh, iya, iya, Untuk lampu oh. saya pastikan masih original Masuk, iya. dari pabrik. Betul. Dan tidak pernah ada bekas insiden laka ataupun tabrakan. Betul. Nah. Tinggal poles-poles poles dikit betul, ya. Betul. latihin minor-minor. Ini harganya kita buka. Okay tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh tujuh juta betul Kasihan bagus tuh harganya net tujuh empat sikat tujuh empat sikat, sikat. Wow, terima salon terima salon iya. terima kinclong rapi ya ya betul insyaallah mesinnya neng ada masalah insyaallah Allah. Insya dicek sepuasnya kalau bisa bawa montir juga nggak masalah oh, oke okay, kaki aman aja. ya aman aman akses semua enak yang kropos gak ada. Gak ada yang keropos juga bang nggak ada nggak ada yang keropos ya teman -teman. kita udah cek Aa. Tujuh juta, juta net cash. Net cash. Nah, Mobilnya so. rekomendasi buat teman-teman. Nah, bisa kredit ya. Uh, cash saja. Cash saja. Nah selanjutnya kita ada mobil Grand. Grand Livina, Livina oh, Nissan ma. ya. Ini Grand Livina tahun 2012 Tipe apa nih? Tipe yang 1.5 SV. Sierra Victor. Betul. Transmisinya manual Pak Oh nah, transmisi manual. Pajak hidup. Buat pajak bulan 6. Juni ya, 2023 ya untuk alamat SNK daerah. Daerah Bekasi. Bekasi. Heeh, nah, uh, ini luar dalam orsinil. Original semua. Uh, ini siap pakai. Enggak ada cecetan sama sekali. Enggak ada. Ini orsinil oh. luar dalam. Heeh. Uh, uh. Kilometernya berapa nih? KM-nya ini 102.000. 102.000. Wow, 2012. 2012. Ih, lengannya nyangka loh, 2012. Uh, antik banget. Iya. <laughs> ini kita buka harga 86 juta. 86 juta. Betul. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Ini full original, teman-teman. Dibuka open price 886 juta. 6 juta. Betul. Kasih yang bagus, Bang, biar langsung konsumen Derosa bisa ini langsung Ini udah biar nggak basa-basi lagi, okay. kita kasih net untuk channelnya Derosa ya. Siap. Kita kasih net ini 83 juta. Alhamdulillahirabbil alamin. banget harganya dengan kondisinya ya, teman-teman. Tahun 2012 tipe Sierra Victor yang manual. Portitnya ini full original luar dan dalam. luar dalam. Masih juga nggak ada masalah ya insyaallah enggak ada. Waduh, pertawaan. antik banget mobilnya. Nah, selanjutnya nih, kita nah. ada Karimun Estilo Iya, nih Karimun Estilo tahun 2011. 2011. Nah, Kang. Transmisinya manual. manual. Ini kilometer 50.000. Ribu. 50.000. Ribu. 50 ribu. 50 ribu. Record nih. Enggak ketahuan record karena manual buku, -buku servisnya kita nggak dapat. Oh. Tapi kita iya. dapatnya keadaan KM 50.000. Tapi insya insya ya, nah, kelihatan ya bagus. Nah, kelihatan dari setirnya masih kencur. Ini apa? pajak hidup juga. 2 Agustus uh -huh. 2023 ya. Kita buka ini 65 juta. Per orangan Per orangan 65 juta. 5 juta. 2011. SDL. 2011 SDY, teman, -teman. masih 50.000 ribu. 50 ribu. Nah, teman-teman ah. 65 juta di open price. batal Teman-teman Penasaran? Langsung japri, langsung oh, japri oh aja. God. 0822, okay. 4671 4275. 75. Betul. Nah, nomor teleponnya ada di atas ya. Ya, Teman-teman bisa langsung klik, Benar. langsung japri beliau. Saya mau iap. WhatsApp ya. Dong, ada. Oke. Okay. Uh, nah, 65 juta, siapa yang mau nih? Masih di open price, masih bisa dimurahin lagi. Mantap. Luar biasa. Nah, ini ada Kia. Kia Kanto tahun dua tahun dua ribu sebelas ini udah new ya udah ya, new, new model, new model ah. benar split taksisnya manual Manual ah. pajak hidup pajaknya januari dua ribu dua puluh empat dua puluh empat untuk daerah jakarta barat ya, ya. orangan oh, dua nih Perorangan Awang Ini dalaman obsinil Kalau saya lihat Udah ripens sebagian Tapi bagus ndak bilang Benar benar, benar, benar, ha, benar Ini kita buka 76 juta 76 juta Betul Wow 76 juta itu teman-teman tuh Mantap Mau nawar lagi ngga kira-kira <gara> <guha>, Iya iya iya Kita kasih net aja deh Oke okay. 74 juta vitamin. 74 juta bawa pulang ya eh. Bawa pulang Aduh luar biasa Oke selanjutnya kita ada IPB ya Oh ah, ini baru dapat kisan ini Baru dapat banget nih Wow Kita wow, GLGX ini tipe GL, GL Arena GL Arena tahun 2008. 2008 manual Praktisnya ya. manual KM okay. 105.000. KM 105.000. Masuk oh, artinya kalau untuk benar-benar benar, benar-benar benar-benar. Pajak hidup ini panjang. Berempat ganjil ya belasan. Oh, luar September. dalam full orsinil. Oh. paret-paret wajar ya. Betul. Tapi ini masih orsinil, teman-teman. Betul. Teman -teman. Alamat SKA daerah Jakarta Utara. orisinil atau perorangan. Perorangan. Kilometernya nggak tahan. Kali nah, pertama. <tuh> <tuh> <tuh> Tahun pertama dari baru, bener-bener ah, Seratus -bener. ah. harganya berapa nih bang? Kita kasih aja di bawah 80 juta, teman-teman. Di bawah 80 juta. Oh, ini wow. udah arena. Kita buka 79 puluh sembilan juta. Tujuh Masih nego. Masih nego. Ah. Ya, teman-teman, mobilnya bagus, full ori ah, Ini mah lihat unit pasti suka. Betul, garing <laughs> banget. auranya keluar, mobilnya bener-bener sedap dipandang. Betul masih plastikan dalam interiornya nih. Di lalu ke sini, ke sini, Wah, wow, uh... pokoknya teman-teman lihat mobilnya benar kata Bang Gilbang. Yeah, insya allah plastik suka. tertarik. Nah. Oke, okay, selanjutnya ada Grand yeah. Ini Grand Livina lagi, lagi nih. Ini Grand Livina tahun 2011. 2011. ini tipe yang 1.5 SV juga. Sierra Victor. yang ini transmisi matik Yang itu depan 2012 tahun. Ini 2012 matik. Pajak juga ini panjang. Pajak ya. Panjang ya. Ini luar dalam orisinil juga, dalamnya dibungkus, nanti orinya ada di dalam. Oh. orinya ada dibalut bungkus doang enggak? Oh iya, ya. ini murah aja kita buka 81 juta. 81 juta tahun 2011 bertahun. Betul, betul. Wow, kilometernya tadi berapa? Yang ini kilometernya 177, tapi rawatan 177, servis seratus oh, rawatan. Ada, seratus seratus seratus seratus ada. seratus wow, full set, teman-teman. seratus teman nggak yeah. usah khawatir, kalau udah bicara full set, kualitasnya juga terjamin ya. seratus Biasanya begitu, teman-teman. seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus seratus naik ah. <laughs> Mau kasih berapa kira-kira? Ini kita kasih aja 79 79? Iya. Waduh 7, 9, 9, murah 7, 9, 9, loh, loh. Disini juga bagus banget ah. loh Udah pokoknya teman-teman langsung ke sini aja sama Bang Wilman Harganya murah-murah di bawah 100 jutaan Iya Kualitas mobilnya juga bagus-bagus ya Bagus Insya Allah Luar biasa Oke selanjutnya kita ada mobil Kijang Kasul Kijang ah, LGX LGX Warnanya emas ah. loh bodanya dari dari penan ya tapi dalamnya orsinil, Kak. Oh, orsinil. Uh, Ini tahun 2000, cc 2000 CC. Heem. Transmisinya otomatis. Bensin. Bensin. Tahun 2000, CC-nya 2000 CC. Pajak hidup ini bulan 5. Pajaknya bulan Mei. Nomor uh, ganjil. kita buka harga 65 eh 6500. 60 juta 500. 60 juta 500 untuk teman-teman luar biasa ini platnya daerah Jakarta Barat ah. atau perorangan ya betul kang. mobilnya sudah cat ulang cat ulang tapi, tapi bagus bagus ah. bener Bicong. bener gak bekas banjir gak bakas nabrak ya aman aman ya aman pan juga Jadi... baru ini tebel-tebel nih oh iya di bener di juga banyak bagus iya Dia ya, udah dapat blower belum sih? udah lg udah, Park. Tipe, oh. yang complete, ya. tipe yang komplit ya itu yang komplit lg power steering okay. power window ac okay. double steering power window Iya. Yeah. oh udah lengkap dia iya yeah, iya yeah. yeah. nah ini yang versi tertingginya ya tuan Iya yeah, betul oke enam puluh satu enam puluh lima ratus enam puluh juta lima ratus teman teman bungkus yeah. masih nego masih nego sebenarnya <laughs> tuh Berapa bang kira-kira negonya bang? Ini kita kasih aja lima puluh lima ratus Teman-teman penasaran datang lagi sini ya. Datang nah, aja atau japri dulu. Pokoknya uh. kalau teman-teman mau nambah lagi datang ke sini test drive langsung nawar lagi. Iya. Oke itu garansinya ya. Ya siap. Nah ini ada L lagi nih. Ini L juga nih, sama okay. transmisi otomatis, Oke. Okay. CC yang 2.0 juga. 2.0 titik uh, nol. Yang bensin ini tahun dua ya? bensin. Bensin dua uh, ribu Ini semulaan. pajak. Bulan 2 kang. Pajaknya Februari mepet ya. Uh, kita buka ini enam tiga setengah. Enam setengah. Ya. Manual perorangan ya. Ya. Yeah. Dan alamat SNK daerah Jakarta Barat. Betul. Pajaknya di bulan Februari berplat yeah. 6 teman-teman. Yeah. Warnanya silver mobilnya bagus. Ah. Uh, uh. Nggak layu. Iya, velgnya bagus, ban-bannya juga lumayan lah. Ya siap. <laughs> kosinil, dalamnya juga. Dalamnya kosinil. Ah. Oh, harga tadi berapa? Enam Yang ini enam 63 6,3500 setengah. Kan? Enam ah. tahun dua Ya. Nah. Satu lagi ada. Oke. Okay. Ah, kios, kios oh. lagi dipolres. Yuk kita jalan-jalan dulu. Boleh, benar. <laughs> nah, ini baru peres nah, salon. Ini nih. bagus banget nih. Ini Vios G, Pak. Vios G. Tahun 2003, 2003. Transmisinya metik nih. Waduh, jarang, -jarang lagi jarang. banyak dicari ya. Luar 2003. Betul, kilometer baru 125.000. Ribu. 125.000. Ribu. Uh, antik ini, jarang bener, ada. Bener, bener, Seperti Luar biasa. Luar dalam full orsinil, Kang. Oh. Nah, 7, bulan 8. Oke. Okay. Kita buka ini 68 juta aja. 68 juta. Ah, tapi masih bisa goyang dong. Masih nego-nego dikit. Ini lihat dulu lah. Iya bener Jangan nego dulu, lihat dulu. Lihat dulu. Oh, yang Mobilnya ini. bagus. Iya. Antik bener. Antik bener. Insya Allah saya sanksi sama Aa. kualitas mobil ini. Betul. Ini baru dicuci doang ya? Baru. Uh. Auranya keluar loh. Iya. Yeah. Iya. Gimana udah dipoles Ini prosesnya masih orisinil bang. Orisinil. Oh, orisinil. Oh, gak ada bekas iya. kentang, gak, gak ada Iya, Bener, bener, bener, bener. Mesinnya juga aman, gak ada ngrembes ya. Iya. Yeah, mesinnya juga gak ngelitik loh teman-teman. 2003 bertransmisi otomatis betul. Wow. Anta. Gak mantap. ada mantap. jarang banget teman-teman cari mobil yang ini POG Matic Aa. Jarang ada. Jarang. Kalinya kali juga, loh. harganya jauh. Benar-benar. Ya, Tapi ini orisinil Wah, yakin dah. Harganya berapa bang? Paling bagus bang. ya ini kasih aja 67 deh. 67 Lihat dulu. teman-teman. Oh, lihat dulu ini. Lihat kan? dulu wajib, ya. Wajib lihat. Wajib dicek. Pokoknya nggak bakalan nyesel dah. Kalau teman beli mobil ini, saya jamin mobilnya bagus. Iya. Harganya juga masih worth it. Tinggal di aja. Iya. Ya, Oke, okay, ada lagi. Udah. Oke. Okay, barangkali ada yang mau ditanyain sebelum di ini. Udah cukup, okay. nanti kita update lagi lah. Oke, okay. nah teman-teman, berikut tadi yang kami sampaikan dari Firhana Auto. Semoga konten ini bermanfaat, bisa Min. memberikan re rekomendasi dan referensi buat teman-teman yang pilih kendaraan di bawah 100 jutaan. Ya, tentunya benar. sesuai dengan budget. Betul. Bersama Abang Wilman, ah. saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sukses terus Auto. Oh.